Perkenalkan nama saya Muhammad Ayana Tenggara Kelas 12 TVGA Pelajaran kelas 10 1. Komputer dan jaringan dasar 2. Sistem komputer 3. pemrograman dasar 4. Simulasi komunikasi dan digital Pelajaran kelas 11 1. Administrasi Sistem Jaringan 2. Administrasi Infrastruktur Jaringan 3. Teknologi Layanan Jaringan 4. Produk kreatif dan Kewasaan 5. Teknologi Jaringan berbasis Ws atau WAN. Tempat magang di tempat magang di PT Upaya Teknik Banyumasin empat estafet korea satu it ensa, dua fiber optik, itu aja sekian terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.